Harimau Sumatera merupakan subspesies harimau dengan ukuran tubuh kecil dengan warna paling gelap dibanding subspesies harimau lainnya. Harimau jantan dewasa berukuran panjang dari kepala sampai ke kaki sekitar 250 cm dengan berat sekitar 140 kg. Tingginya dapat mencapai 60 cm. Sedangkan harimau dewasa betina berukuran panjang tubuh sekitar 198 cm dengan berat sekitar 91 kg. Serta terdapat harimau spesies payung yang artinya dengan melindungi spesies ini secara tidak langsung juga melindungi spesies lainnya yang hidup di habitat yang sama. Warna kulit harimau Sumatera cenderung lebih gelap, mulai dari kuning ke merah-merahan hingga orangnya tua dan memiliki garis loreng yang lebih rapat. Dan pada belang harimau berfungsi sebagai kamuflase di antara alang-alang dan rumput. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya. Harimau Sumatera dilaporkan masuk ke perkebunan warga di Dusun Aras Napal Kiri, Desa Bukit Mas, Kecamatan Besi Tangka, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Masuknya harimau itu ke perkebunan warga diduga habitat satwa dilindungi tersebut mulai terganggu. Harimau yang masuk ke perkebunan milik warga itu sempat direkam dan viral di media sosial. Kata pelaksana tugas Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser, wilayah Besitang, harimau tersebut muncul pada sore hari. Dia menjelaskan saat ini pihaknya bersama Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara dan sejumlah lembaga konservasi lainnya telah bersiaga, menghalau agar harimau kembali ke habitatnya. Untuk detail informasi tentang harimau ini belum diketahui jenis kelamin dan umurnya. Untuk sementara, para petugas fokus agar hewan dilindungi ini tidak kembali lagi ke permukiman warga. Kemudian masyarakat juga dihimbau agar tidak beraktivitas sendirian ketika sedang berkebun. Untuk saat ini kejadian ternak yang mati karena dimangsa harimau masih belum ada. Harimau sendiri adalah predator teratas dalam lingkaran jaring makanan. Tanpa predator alami di habitatnya, manusia merupakan ancaman terbesar bagi keberadaan harimau. Termasuk dalam perburuan dan fragmentasi habitat di Sumatera, merupakan ancaman utama bagi spesies ini. Karena terfragmentasinya habitat alami, harimau terpaksa mendekat ke permukiman masyarakat yang mengakibatkan konflik antara manusia dan harimau dan timbulnya korban dari kedua belah pihak, sehingga populasinya terancam oleh perburuan dan perdagangan ilegal. Sebab biasanya pemburu menggunakan jerat sebagai alat utama berburu harimau karena mudah, murah dan berpeluang besar untuk mendapatkan satwa buruannya. Oleh karena itu satwa ini masuk dalam status kritis atau critically endangered. Dan di Indonesia sendiri dilindungi dengan undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Saat ini harimau Sumatera menjadi satu-satunya subspesies harimau atau Panthera tigris yang masih tersisa di Indonesia.